Ada hadis kunci. Saya bacakan hadisnya lalu saya akhiri. Ini rahasia yang sangat besar. Ini hanya terjadi dalam sholat. Saya ulang hanya terjadi dalam sholat. tuh salat bayni abdi. Ada Kata Allah di hadis kunci. Saya bagi sholat itu dua bagian antara hak aku dengan hak hambaku. Dua bagian. Wali abdi masal. Kalau hambaku benar menunaikan hakku maka aku akan berikan hak dia. Apa itu? Yuk masuk. Ini rahasia terbesar. Jika قال Kalau bacaan hamdalah al fatihahnya sampai kepada alhamdulillah rabbil alamin, قال maka Allah akan menjawab bacaannya. Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Makanya tadi ketika antum salat, rasakan antum dilihat Allah. Dijawab tuh. Tapi kalau antum enggak punya perasaan, dia lihat diawasi Allah diabaikan. Selesai tuh. Makanya lain ke hatinya tuh ada perasaan enak. Wa idza rahim jika dia sampai pada bacaan Ar-Rahmanir Rahim, qala 'azza wajalla asna 'alayya 'abdi hamba sedang menyanjungku kata Allah. Wa idza qala 'azza wajalla majada 'abdi. Allah menjawab majada 'abdi hamba sedang memagungkanku. Terakhir. Wa idza abdu kalau hamba sampai pada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang ini kami sedang ibadah salat dan sekarang kami sedang punya permohonan ya Allah kami ada persoalan kami ada kebutuhan kami ada masalah kami minta ya Allah solusinya maka apa jawab Allah perhatikan jawabannya beda dengan yang tadi kalau Allah wazza wanda rahasianya Allah langsung menjawab ini Abdi ini perjanjianku dengan hambaku Wali Abdi kalau hambaku benar bacaannya sampai sini salatnya benar sampai di situ masalah sekarang Apapun yang kamu minta, aku akan berikan. Sekarang. Apapun yang kamu minta, aku akan berikan. Saya tanya pada anda. Anda membacakan iya kena wudhu wa iya kena saat ruku atau saat sujud? Oh, jangan kelamaan. Saat berdiri. Enggak ada orang ruku baca iya kena wudhu wa iya kena Allahu Akbar iya kena wudhu wa iya kena st'a'in. Enggak ada. Subh'ana rabbil al-azim, subh'ana rabbil al bihamdi, subh'ana rabbil al-azim bihamdi, subh'ana rabbil al-azim bihamdi, Itu yang dibaca iya kena'mudwa iya karena saya saat berdiri jadi berdiri saja kalau antum benar itu sholatnya baru berdiri begini, itu seketika antum butuh apa dikabulkan Nabi Zakaria pernah minta dalam berdiri berdiri, dirangkum di Quran surah 3, tadi malam saya jelaskan ayat 38-39, itu sedang sholat waktu sholat minta kepada Allah, mintanya apa? minta supaya istrinya bisa mengandung padahal secara medis gak mungkin punya keturunan karena istrinya diponis, maaf-maaf menelukus maaf, dan mandul, kata medis gak bisa nih kata klinis mustahil punya keturunan, gak bisa maka beliau langsung bermohon kepada Allah, tinggalkan pendapat manusia itu tanda Allah yang memberikan langsung tanpa pendapat manusia lagi. Maka beliau sholat, dalam sholatnya minta kepada Allah, karena azakaria robbah diabadikan di Quran. di itu, Nabi Zakaria bermohon kepada Rabb ya tanpa inna Ya Allah, mereka mengatakan, aku gak mungkin punya keturunan, istriku punya keterbatasan. Karena itu, saya mohon darimu saja, ya Allah, engkau pasti mengabulkan doa hamba. Ya Allah pengabulanmu tidak terbatas. Kalau pada yang tidak terbatas pemberiannya tidak mengabulkan kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang Maha mendengar tidak mengabulkan kepada siapa lagi hamba mesti panjatkan? Itu sedang berdiri. Berdiri bahasa Arabnya imun. sedang salat yusalli, baru selesai doanya. Turun malaikat langsung menyampaikan. Ayat 39-nya. Quran surah 3 ayat 39. Fanadatul malaikatu wa huwa imun yusalli fil mihrab Tiba-tiba turun malaikat. Nih, dijelaskan pentingnya ini. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Turun jawaban. Allah mengabulkan, memberi kabar gembira. Istrimu akan mengandung, melahirkan, punya anak. Namanya langsung dari Allah, Yahya. Sosok yang hidup. Yang mustahil menurut manusia. Bayi terlahir dari rahim seorang perempuan yang menupus dan mandul. Kata Allah, nggak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan hidup dia. Kapan dipanjatkan? Berdiri. Dalam apa? Sholat. Nabi Zakaria, sholat. Dalam berdiri, minta dikabulkan. Umat Nabi Muhammad, Nabinya spesial. Orangnya hebat, luar biasa. Umatnya juga luar biasa. Dulu umat Nabi dulu, Lihat Nabinya belum tentu beriman. Umat Nabi Muhammad gak lihat Nabi, Masih beriman. Kurang apa lagi? Nabi Musa, Itu banyak umatnya. Kelihatan Nabinya, Nabinya ada gak beriman juga. Dibebaskan dari Firaun. Firaunnya ditenggelamin, tenggelam sampai ke bawah itu. Begitu bebas dari lautan itu, Firaunnya sudah wafat, Sudah selesai seketika. Musa, tolong dong cariin Tuhan lain. Bayangin. Nabi Isa kurang apa lagi mau ya dahsyat. Yang tidak ada ada dengan izin Allah. Sakit tinggal diusap orang ke dokter nanti diusap. Nabi Isa sakit mata usap melihat. Nabi Isa kolera usap lihat. Nabi Isa ini Nabi Isa itu usap tinggal usap dokter bangkrutlah pada saat itu. Ya. Usap usap yakin. Kedua ini yang paling dahsyat menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Ada persoalan hidup dengan izin Allah hidup naik lagi berdiri ngasih tahu persoalannya wafat lagi dengan sana Allah, sampai sebegitunya, gak yakin juga dicari-cari nabinya, mau dibunuh, bayangkan anda bayangkan, umat yang melihat masih ingkar juga, umat nabi Muhammad beda, gak pernah lihat nabinya tuh kayak kita sekarang, kalau di zaman nabi melihat nabi beriman, tuh biasa, nih kita gak pernah lihat, 15 abad udah lewat, bahkan ada yang mimpi pun gak pernah lihat, masih mau beriman, maka Allah berikan yang spesial untuk umat nabi Muhammad, Nabi Zakaria sholat berdiri, minta dikasih. Umat Nabi Muhammad sebelum sholat, lima kali sehari. Kata Allah, saya tunggu. Kamu mau minta apa, saya kasih. Cuma pertanyaannya, banyak yang tidak minta pada saat itu. Saya tanya pada Antum, ketika Antum sampai pada ayat ini, iya, karena budwa, iya, karena Antum minta apa? Ayo. Padahal jelas. Baik, baca Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu, wasta'inu, bisabri wassalat kalau kamu punya masalah, minta kepada Allah solusinya bisa beri, terima dengan sahabat, wa sholat saat sholat minta, wastainu perintah, cara mintanya, nasta'in kapan kalimat nasta'in itu muncul? dalam berdiri, iya karena budu ya Allah, sekarang kami sholat kata engkau, kalau punya masalah, lakukan sholat sekarang kami sholat, wah iya nastain kata engkau, sekarang kami nasta'in, sekarang kami minta kata Allah, ya, kalau bagus sholatmu, sekarang, minta, apapun yang kamu minta aku kabulkan pertanyaan saya ini rahasia besar. Berapa diantara kita yang pernah minta dalam posisi seperti itu? Nah sekarang Ustaz, kalau kami ingin memohon kepada Allah, ingin meminta, minta ya Allah, minta. Bagaimana caranya? Apakah langsung kita ucapkan? Ataukah kita sirkan dalam hati kita permohonannya? Ataukah kita pilih ada isyarat ayat-ayat lain yang kalau dibacakan, Allah kabulkan. Ada rahasia besar. Yang kalau antum bacakan satu kalimat ini, Apapun yang antum butuhkan akan dikabulkan seketika. Ketika antum butuhkan itu. Apa bacaan itu? Nanti dalam episode berikutnya kita akan bahas.